Kacang nanya, kata nggak turun, kan dari situ udah pola. Kemudian yang di dalam, barang ikan nih kok? Iya. Barang rumah, enggak bantu. Lo wek kau hey, gong? Komar tak. Hei, apa ijo tak? Ubi nangka. Apa empè? Empè sudah hasil asi yang kita ceritakan hmm. itu tidak nampak gudangnya mutapi, gudangnya aliku itu emaknya itu nak nampak tidak ada waktunya cuma ada kenapa gitu emak aja gitu kalau kita mengkhianati ibu itu sesuatu kita sama tahun ini tidak ada kami jadi orang-orang kami lah ibu ya, bunuh bungsu kalau kaji dari tadi, bulu-bulu bungsu itu kan itu jawa kemudian saya dilihat dari segi masyarakatannya bagusnya inyo paling kecil penduduknya kini baik -baik, dari mana desa tanjung mungkin diwatak timbini kan kemudian dari segi tanah-tanah tadi kalau kaji tadi ya. memangnya nak mungkinnya wilayahnya ini ibunya di situ Awak cukupnya seorang ya. Bina ya, ya. sultan tapi kerajaan. Nah, raja adat, raja ibadat, raja alam. Sultan sodora ada Sultan nah, raja ibadat. Datuk raja adat. Nah tu dah. Datuk raja alam. Di secara luha, setan ko jarang. Di nagari daerah Sulawesi. Kecamatan Alam ala Alam Lemago. Alam soko? Alam soko? Ini contoh. Buang dia dia. Oke. Okay. Saya sama. Siapa pun untuk uh, Oke. Okay. Siapa tua. <tuh> ini dia, dia, Dan camlong, dia, dia. dia, dia uang dia. Kira -kira. Dia Kalau produksi, produksi dapat paling kan ah kan soko tua nan soko saya si, soko. Awak ah, soko padeye. Soko unching, soko tajam, soko kuraja. enggak <tuk> lah, <tuk> enggak enggak enggak deh. nah, balik ke kawan orang bapak bapak orang lagi. Inyo teh soko hmm. amak uang aja dia nyonyo diadia laki-laki itu teh soko hmm. nah soko japa jatuh dah oke jatuh kakak kamu tuh inyo kau nah itu itu ya makoye nang soko siapa sana ama yang di, ada ya ama enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak Mbak Sikon Itu yang ada tanah layak lainnya. Itu yang saya katakan Hei Mbak lalu di kampung lain e. Itu masalahnya Itu orang berpendidikan Dan ancak pakai tulis langsung Catat kali. Tidak boleh mereka tulis Biar rambut Dia akan simpan Pak, ada yang lalu Kita mengaji kita dulu Kemana kita sudah nah, kita itu aja, ya? Nah, kemudian kan apa-apa yang kita itu? Ini kan apa-apa yang suka? Melayu lomak bapak kan? Apa suku? Melayu Melayu sudah itu siapa? Kujuh. Datuk Kuajo. Di suku Melayu Datuk Kuajo, orang Datuk ah. Nang babek pato yam. Oh ya. Memang aku Datuk apa amponyo dulu kampung kampungnya. Ah itu orang Datuk tu. Ba, badu, badu badu badu. <coughs> <coughs> eh bang, kon badu. Mati. Namo le kau mati dulu. Tu jelek, jelek lo, jelek lo. Heh. Ya, aku lu nak pelok. Nak, kacil. Boka. Iya, iya, iya. Wah, dia pampe. Iya, pampe. untuk Kanagari nak boleh sampai di kampung ada? pasukan iya. kan? Oh, kalau apa yang? nak kena pergi, godang kena pergi godang kena pergi kalau unyak malah sampai kena pergi kau sisi penghulu kawan pucuk oh kawan pucuk eh oh, itu kawan pucuk, itu kawan pucuk iya, tinggal 3 sokong, pisokong 5 gol dan di sokong dah tukang petong dan pisokong dah tukang petong di alam 5 gol dah tukang untuk diambil pakai dia ini Yangyleh, nah, tu dia. susun. dia. No, ya. tu dia Kanabawi ah. Bebanang ah. Tu kan pucuk ada ah, pucuk Di pucuk yeah. di kau dia tak Di pucuk pun bagi ju tiga soko pisoko lebagoh. Godang di dalam siapa? Ha. Tu dia lah. Tu sapo lah? Soko dalam nokori dah. Iya, Kanawu tu. Gotong kabua manggon. Itu ndak ndak ndak sudah. Godang di dalam lu. Godang godang di dalam. Di dalam di gigi boleh lupi bah? Boleh lupi. Sindor, mandang mandang, sindor sindor, mandang angkuyawa. Ia terukus keman? Sindor sindor. Nah kan, ini nen godang ke dalam, nago. Nen godang kelu ke dalam manggung. Di dalamnya macam ini. Betul betul. Yang rendam manggung tu je. Betul itu napa tali lu Oh, ke dalam ke dalam. Ah, apa bawah? Artinya untuk nonton di dalam nggak bolehnya langsung, sung nih dah, pas jang-njang nanya, pas tanggutun, kan dari situ udah pola, kemudian yang di dalam, nggak ikan nih kok, sih nah, ya, nah. nggak ada nguma, ini nggak bandul, lawe kong, pemantang, hehehe, eh, bapak jok tak, uga binang ma, jok baik ah. ah, kan deh kok kok kok, kok Jadi main-main harus 10 dia Lo punjung kita 10 orang ki lagi. 10 orang produksi saya sama lah. yang keputusan noh Lari Nyapu tuh, dulu nyono nggak makan agama berawak. Hmm. Hah, waktijak sa sena sa sena rajin nyolanya. <laughs> Atuh deh tidak, mahargain. Apa namo kode etik? Paknya hmm. Gang, <coughs> ah, negarawan nih, adat kalau deh agama, kode etiknya. Yeah. Itu gunanya sebenarnya kalau bisa dilangsangkan oh, Setiap orang paling tidak kita ada pencerahan itu. Nah, Get berarti itu Ada itu pe, pe, pe, pelatihan Bisa dimotori no. di daerah-daerah, kan? Bisa Apa oh, oh kesan? Bunda uh -huh. dan Bonsu uh -huh. Apa nama topik ke kawasan dulu? Uh. Kuala Ambon Kuala Ambon? Kuala Ambon, sebutkan Apa pengertian Kuala Ambon? Uh -huh. Pengertian tidak boleh tentu Kualo ampuh. Um, Kualo ibu, bangteri disiko bangteri. Disiko bakumpu. Debuk tile. Uh -huh. Bagian sekolah yok. Hah? Mungkin soko bisa sekolah limago lah. Kau syaru alam limago lah. Heeh. Ndak tahan Sang Keran literally untuk ikut punya pertariaman Tapi masih di sini kalau itu di botol 6 batinu itu mau di terbesar, terpanjang, tertinggi sedunia di Kampar nomor 2 di dunia di Brazil nomor 3 itu di Kuala Rokan mana ada awas Senjayo, hati-hati, oh. oh, Borneo. Hati-hati Senjayo. Hmm. Ma, secara warn Inggris masuk jajak potang pakai dia de... ca. Dokter, bahasa Perancis, hmm. tulin dari situ. Tambah lo dia de... saluratin, hmm. Borneo. Sih. Hmm. Nggak hmm. hmm. hmm. bukan Pulau Borneo, Borneo. Eh? Pulau Borneo, deh Pulau. Ah, jadi dah pulau bawon niaga tu, bawon niaga, batang di bawah bawon niaga. Jadi aku mau batang anyu di di di ula Kuala uh, Kampar, langsung ke Kalimantan. Nah, um, balik mokil lagi, buat dua berusi. Nenang saudang so bawa saunya, kamu suka baju, kamu yang kari mata, nama selak ini selak kari mata. Jadi kamu bawa, bawa, bawa, mecek, embus segitiga warna muda. Iya. Tahun milung itu. Oh dia tuh. Patak-patak aja kata Iya. Pak Bu bulan ke Besok parkir. Penginapan di Gunung Bonsu. Itu, bapak, tiba, jadi, antung, tutu, tu ke siapa ya? itu tidak nah, pakai nama, nama siapa bolo Nambonsu kan? Iya. Secara tidak langsung si Bonsu, adik, kakak dan dia. Nek foto kata dongku. Jadi berdasarkan uang pengunjung-pengunjungan Nambonsu memang Emang lama hanya di Nambonsu kalau uang warna lu, eh, apa? Ya? Eh, si Bonsu apa lah? Karena kereka. Eh. Serba senjang. Ma, ya, so, so, so, so, Jadi kalau aneh guna Nambonsu. Kalau lu dipertanyain lah, asli guna Nambonsunya. Iya iya itu. Wah jarongnye mulewo sikok mak. Oh, oh mak oh, oh, lah ane itu kenalah kena kacau lu. Melawan dak nah, ya. ya, ya. ya. Amak Jangan ya. ya. <laughs> mengkhianat kau mak. Omak akan pernah mengkhianati anaknya Kan terjadi ya, kan berkhianat kau mak gini. Mutapi ditinggalkan artinya meninggalkanmu munusun. Picito kito gitu, gini ko. Oh, waktu lah. Ya. Membatu. Jadi ibu satu dan si lah sampai, sampai kita kita makanya lengkau. wali dek pimpinan tadi itu memang baru godang kami itu tidak nampak, nampak, nampak, cito, gitu. nampak dengan hasil itu gitu hasil yang kita cipton kelu itu tidak nampak godangnya mutaki godangnya aliko itu ummahnya itu tidak nampak tidak yeah. ada bukti leh umma ada kenabu gitu yeah. kemal yo kita gitu, wali tando kita mengkhianati ibu betul sun so. ah. kita sama tanggol wali tidak ada di rumah di kampung gitu le, itu Tidak ada sakit itu eh? Kau kasus do, kan? Sakit anak-anak Memang tidak pakai walaik Bundiangnya ya, bapak apa-apa Tapi di Imbau jenis macam-macam? itu kawasan ini Ganya jenisnya Imbau jenisnya Karena bagian dari batin itu kan Batara Guru Batin-batin-batin ah. itu kan Batara Guru sampai ke Kuala Bapak batin nah, so, itu juga kan? Jadi aduk itu ambil masuk ke rumah Sebenarnya so, ada empat lima Ada lima baris itu? Mana ada? Kami orang, -orang kami Gunung ya, kan. Bungsu kalau kaji dari tadi dulu Gunung Bungsu tuh deh, kan, itu. Jawa dulunya. Semua dilihat dari segi beko, kayak, ini paling ketek penduduknya kini baik dari desa tanjung mungkin tajim, kini, kan? uh -huh. Kemudian Di segi tanah, tanah tadi kaji tadi. Ya. Mana yang situ. Tapi ketika ado seandainya tidak ado pemindahan kota mungkin tanah plasma tuh, mungkin lahan mungkin tuh ada mungkin menumbuh semenau masyarakatnya. Iya. Itu. Nah. jadi kalau ada pemindahan tuh, apud mesti koi-koi mengambil tanah yang lagi ada di wilayah pemerintahan. Tiba kini-niaga lebih batin pemerintahan. Masih koi itu tiba masih amuk juga tiba, tiba. lagi niaga. Aku aja. <coughs> di, di mana masalah? Di mana masalah? Yeah. Iya. ya punya, Soko. Sindor. Sindor. Sindor. Di sabi, siapa metul? tanjung lah. lagi pemahaman. Mama jadi sapu kaca koza, kosa bau deh tuh. Nah ini. Terima kasih dibagi tigo kami atau sekumpul juga kami ini. Kalau sekumpul kemana kami Kolar ni, ek tadi tengok tadi ya. Jadi jen lu. Jen baba, jen baba ni dia lu lah. Tak ada dia, bije. Tak ada macam jangan lu tu mah. Aku aku kau mah kali. Tapi kau go. Ya tu ya. Buat jangan tangih. Ni pemalam. Dia lu Ah kini pak Kau nak melayu lu Punya PKA. Tapi ah, ikas di nanti dia di Aku 10 kok satu salah. Susui lembang buang dia waktu ni pak mama sapu nak jalan. Mana mana orang? Susui, masa susui. Batu susui jalan jamo. Susui habis. Masalah. Tak susui habis. Mana tu nak layak le? Nen di kok di ayu tu je pelatih abah poy buat arah. Nen sebagian terlambat desa aja kau jaga. Di alam. Mana sungkai? Kota na lambi, lambi neng kau itu sih latih solo pematang tuh jadi lagi tambah tuh. Nyokain tingkah gula makan dan nyokain air tuh. Ah, lepas kabun jadi tulan satu. Lejadi lah, ada enggak? Berarti mau kasih lah. Apa cakap ngapongke isu apa? Apa noda? Pongke, pangkal di. Ah, gak enggak mikir tuh ada. Alhamdulillah! Mak ah, ah, itu macam Kita nak lelan menyampaikan. Ini loko kau. Jadi? Jadi sebabnya. Sebabnya. Ya Eh, ini si bangsunya jatik-jatlah. Ya. Mak situ. Jadi, Zik. Mereka akan di dalam bangsunya. Ah, Mereka akan ah, ah, di dalam bangsunya, Mak. Mereka akan di dalam bangsunya, Mak. Siapa pun di dalam bangsunya. Di situ, dia diaduk. Haa, ah, itu dia panggil. Ah, dia ah, diaduk. Mak ah, diaduk takkan keide. Itu namanya menjadi macamana jani lah. Yang ada itu kena. Dia. Dia macam tu. Dia nak mending guru dah tapi arah dia. Cukup ni bok nomorsnya. Ha. Jadi waktu